Takut jalani jalani, jalan hidup ini Penuh dengan kebimbangan Lelah ku berjalan, susuri jalan ini Penuh dengan penderitaan Selamat tanganku selalu Jangan ku tersesat ku limpahkan rahmatmu Di dalam hidupku ini Bapak Jangan biarkan aku sendiri Jangan biarkan dunia mengimpitku Bapak biarkan aku sendiri bergumul sendiri dalam takutku tenggamlah tanganku selalu jangan ku tersesat limpahkan keramatku di dalam hidupku ini oh, oh, oh. Sendiri bergumul sendiri dalam takutku. Suri jalan ini penuh dengan penderitaan. Peganglah tanganku selalu jangan ku tersesat. Limpakan rahmatmu di dalam hidupku ini, Bapa biarkan aku sendiri jangan biarkan dunia mengimpitku bapak jangan tinggalkan aku sendiri bergumul sendiri dalam takutku genggamlah tanganku selalu jangan ku tersesat Bahkan rahmatmu di dalam hidupku ini wow, wow, wow. Bapak jangan biarkan aku sendiri Jangan biarkan dunia menghimpinku Bapak jangan tinggalkan aku sendiri Bergumul sendiri dalam takutku Bergumul sendiri dalam takutku